adalah Nissan Grips konsep Crossover Sport 2 Plus 2 High Reading yang baru saja terungkap di Frankfurt Motor Show. Diresapi dengan beberapa DNA mobil Z Nissan yang terkenal, Grips menunjukkan di mana Nissan, sebagai pelopor segmen crossover, dapat mengambil langkah berikutnya. Secara proporsional Grips lebih pendek dari Juke, tetapi lebih lebar dan lebih rendah. Pabrikan Jepang ini banyak mengambil inspirasi dari sepeda balap serta mobil Z asli, 240Z, yang pertama kali terungkap di pameran motor yang sama 46 tahun lalu. Garis atap cascading memberikan petunjuk mobil sport klasik 60an. Kami tidak mencoba menjadi retro, tetapi mengambil inspirasi dari masa lalu, Giovanni Aroba manajer kreatif senior di Nissan mengatakan kepada Auto Express. Di tempat lain, ada hubungan yang jelas dengan bintang-bintang motor show sebelumnya seperti Vision Grand Turismo dan Sway Concept 2020, terlihat pada grill motif V yang dominan dan lampu depan LED boomerang. Meskipun tidak ada rencana resmi untuk grips untuk membuatnya langsung ke dalam produksi, spoiler bebek dan pelindung tubuh bersudut seperti panel adalah bagian dari bahasa desain masa depan dari Nissan. Tidak ada pengarahan untuk kami merancang mobil Juke atau Z berikutnya, ini hanya studi desain, tambah aroba. Nissan adalah pemimpin di segmen SUV, kami perlu mengeksplorasi bagaimana kami mempertahankan kepemimpinan itu. Roda serat karbon 22 inci palang 3 yang besar dan pintu gunting yang dramatis kemungkinan akan tetap menjadi fantasi mobil konsep tetapi Aroba menjelaskan bagian dari tujuannya adalah untuk membuat crossover yang menarik emosi Anda. Mengapa tidak bisa lebih bernafsu, objek keindahan? Di dalam, grips memiliki tata letak interior 2 plus 2, tetapi masih benar-benar mobil sport. Kursi telah dibuat dari kulit sintetis, sementara serat karbon, logam terbuka dan aluminium juga digunakan dalam konstruksinya. Roda kemudi retro Palang 3 juga merupakan anggukan klasik 240Z, Sedangkan kursi dan konsol tengah bergaya sadel didasarkan pada yang berasal dari sepeda balap. Grips juga memanfaatkan pengalaman Nissan dalam teknologi EV, menggunakan sistem pure drive e-power yang terdiri dari mesin bensin yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang sama yang ditemukan di Nissan Leaf my soul renewed taken by the sunrise and the golden view walking slowly Stars aglow, heavens up above, got a below, as I head to you, like the river flows, walking slow.